Sehat kini sudah menjadi gaya hidup bagi banyak orang, terlihat dari beberapa tempat olahraga, seperti area car free day, kolam renang, acara maraton, atau tempat fitness yang sudah ramai peserta. Salah satu yang cukup digemari saat ini adalah melakukan olahraga di tempat fitness. Tidak heran jika tempat fitness menjadi pilihan banyak kaum urban karena ada banyak manfaat yang bisa didapatkan. Barangkali ada di antara Anda yang sudah merasakan manfaat-manfaat olahraga fitness berikut ini. 1. Teman baru. Mungkin ada sebagian orang yang lebih menyukai olahraga sendiri di taman atau keliling di area jogging track. Tapi, kalau Anda berolahraga di tempat fitness, Anda bisa mendapatkan teman baru. Di tempat fitness tentu Anda bisa mendapatkan teman baru dengan misi yang sama yaitu ingin hidup lebih sehat. Olahraga bersama teman juga bisa menambah semangat Anda di tempat fitness. Dari menemukan teman baru, siapa tahu Anda juga bisa mendapatkan pasangan baru juga. 2. Menemukan motivasi. Kalau alasan Anda pergi ke tempat gym untuk mengurangi lemak yang ada di tubuh, hal lain yang bisa Anda dapatkan adalah motivasi. Ketika datang ke tempat gym, Anda mungkin akan menemui beberapa orang yang sudah berhasil memperoleh badan yang ideal. Orang-orang seperti itulah yang bisa menjadi motivasi Anda untuk bisa mendapatkan tubuh yang ideal juga saat berada di tempat gym. 3. Mencoba berbagai macam olahraga. Bedanya kalau Anda berolahraga di rumah atau di taman dengan di tempat fitness adalah bisa mencoba berbagai macam olahraga sekaligus. Biasanya kalau mengambil paket di tempat fitness Anda dapat mencoba semua jenis olahraga yang disediakan seperti senam, pilates, Yoga berbagai macam alat seperti triadmil. 4. Kualitas seksual lebih baik Jika Anda merasa kurang bergairah dalam berhubungan seksual, terasa bosan karena sulit sekali untuk orgasme mungkin Anda perlu membiasakan diri untuk melakukan fitness. Olahraga dengan rutin bisa membuat kualitas diri Anda di atas ranjang menjadi lebih maksimal. Sebab otot orang yang rajin berolahraga tidak akan kaku dibanding dengan orang yang jarang olahraga. Dari segi kekuatan energi yang dikeluarkan juga berbeda sekali dengan yang tidak berolahraga. 5. Meningkatkan daya fokus otak Tahukah Anda jika orang yang jarang berolahraga sebelum beraktivitas itu lebih terlihat terburu-buru, kurang fokus, dan gampang lelah juga mengantuk? Berdasarkan penelitian dari Scientific American, olahraga yang dilakukan sebelum melakukan aktivitas keseharian bisa meningkatkan daya kognitif juga memori. Jika dilakukan setelah beraktivitas mungkin akan terasa kelelahan sekali dan cepat lelah. Namun hal itu memiliki manfaat untuk meningkatkan daya imun di alam tubuh Anda. 6. Kualitas tidur lebih baik. Pernahkah Anda merasakan perbedaan lelahnya beraktivitas seharian dengan lelah berolahraga yang membakar lemak? Yuk, selain membuat tubuh menjadi sehat, olahraga dengan menggunakan alat yang lengkap juga memberi manfaat agar Anda mendapat kualitas tidur yang baik. Sebenarnya dari masing-masing alat yang ada di tempat fitness memiliki fungsinya sendiri untuk tubuh. Rajin melakukan olahraga juga dapat menjadikan Anda terhindar dari insomnia. Jadi pergi ke tempat gym bukan lagi sekedar untuk mengikuti tren saja, kan? Ada banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dengan berolahraga di tempat gym. Tekuni apa yang sudah Anda mulai dan lihat hasilnya. Ingat! Olahraga bukan hanya dilakukan untuk orang yang memiliki berat badan yang berlebihan saja ya. Menjaga kesehatan tubuh merupakan kewajiban bagi semua orang.